Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para sahabat. Liz Laura dimanapun kalian berada, selamat pagi. Kembali di Fat TV. Hadir untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar bahagia seputar idola kita, Lesti dan Rizky Pilar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa, para sahabat, untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe.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 Baiklah para sahabat, menemani santai pagi kalian saat ini, Bomin akan menyuguhkan cover spesial Kali ini kita dibuat bangga dengan fans-fans, apalagi fanbase nya memang luar biasa banget ya dari Leslar Lovers Kali ini Alhamdulillah, seluruh admin mengumpulkan donasi untuk memberikan sebuah handphone, para sahabatnya kepada Nenek Juha Nenek Juha ini adalah fans berat Leslar, para sahabat ya Nenek Juha, bersama sebelumnya, bela-belain untuk menyewa sebuah handphone. Hanya ingin melihat idola kesayangan Lesti Terski Bilar, Alhamdulillah. Dengan gerakan fanbase yang sangat luar biasa. Nenek Juha dibelikan handphone dan sudah sampai dan tentunya sudah diterima, di Ya, Alhamdulillah. Terima kasih untuk semuanya yang selalu berbuat baik. Semoga rezekinya selalu diberikan kelancaran, selalu berkah. dan Barokah, Terima kasih untuk orang-orang baik Semoga kita semua selalu memberikan kebaikan Selalu menjadi contoh baik untuk banyak orang Tak hanya idola yang selalu membuat bangga Fanbase-nya pun selalu bikin bangga Kemudian persahabat disimak juga Di sini ada postingan Bunda Lesti Saat tentunya launching fitur terbaru dari MS Glow Beauty bersama kak khaseni burama sehari dan memang kita salhok banget ya penampilan Bunda Lesti ini seperti anak gadis apalagi model kerudungnya Masya Allah bikin salhok banget ya semua warga Konoha disimak para sahabat dari komentar nonon angskon mozart Masya Allah model kerudungnya ngingetin awal-awal deket Wow model kerudungnya tuh ngingetin awal-awal deket sama Papa Bilar hingga banyak juga nih jawaban komentar dari Mahmuda Anuskor Absamad berkomentar, Bener say zaman PDKT Dan pengelesan tuh Komentarnya begitu tuh persahabat ya Dari Aminah aminah sembilan juga ikut menanggapi oh, oh, bener Cantik manis suka banget katanya Masya Allah banget ya Selalu dibikin salvok dengan penampilan Idola kesayangan kita satu ini Yang selalu bikin bangga Dan selalu persahabat ya Bikin kita bahagia Dan kita lihat juga persahabat komentar berikutnya Dari Herma Modiste Mengatakan Pengelesan yang sangat Mengamburadul hatiku Katanya tuh aduh Cute banget ya komentar allah Semoga semakin kompaknya Untuk kelesa lovers Untuk mendukung karya-karya terbaik Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya persahabat Kita simak juga di sini kita mendapatkan kabar dari Rita Raja Guguk nih persahabat ya Rita Raja Guguk ini adalah tukang foto bayi nih persahabat yang belum tahu siapa sih Rita Raja Guguk ini Rita Raja Guguk ini adalah tentunya tukang foto bayi dan kita mendapatkan kabar soal budayales ini dari Karita kita simak persahabat kemarin mengunggah sebuah postingan foto foto momen di acara pemotretan mamah-mamah muda cantik dan Sultan di persabat ya berfoto bareng anak kesayangannya dan di sini pun kita mendapatkan kabar soal punya Lesti nih lewat kolom komentar di persabatnya dari Citra wikastri mengatakan nih haha ini yang kemarin bikin rametet katanya tuh langsung dijawab oleh Kak Rita Hahaha <tuh> Azelic chips katanya tuh ya Wow <tuh <bahwa> Kita simak juga persahabat di komentar berikutnya Masih dari Citrawi Kastari Jadi itu gamis Gucci bukan katanya tuh Di sini aja kita bisa tentunya mengambil Tentunya poin persahabat ya Bahwa netizen di luar sana Emang banyak sekali yang mengatakan Bahwa Bunda Lesi kejuara penampilannya bukan Sultan Karena dari model bajunya saja Netizen sok tahun bersahabatnya ternyata Bunda Lesti memakai baju Gucci yang pernah dipakai oleh Taylor Swift. Wow, luar biasa, harganya pun sangat fantastis. Kita simak persahabat dari tentunya penjelasan Kak Rita Raja guk Itu Gucci kata Kak Rita ya. Haha tuh kan netizen udah jahat sih sama Lesti kata Citra dan langsung juga dijawab oleh Rita. Bingung juga kenapa diributin katanya tuh Emang ada-ada saja nih persahabatnya ya netizen Selalu saja jahat sama idola kesayangan kita Tapi itu udah biasa nih persahabat ya Yang diributin mah adem ayem Kalau kata Lesti Sabaroteling tuh persahabat Dari Afriani Haidir hey, itu berkomentar seperti itu kita akan saja mudah-mudahan Bunda Lesti ini selalu sehat, selalu bahagia, dan semoga dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Kemudian, resepnya disimak juga diunggah Lestari Doorless Lovers 2 ini memposting foto H Irfan saat menggendong Abang L. Dan di sini, Irfan mengatakan, "Jadi pengasuh baby l nya Lesti Kejora dan Rizky Billar katanya. itu. Ternyata, bersama di postingan ini mendapat komentar dari Papa Bilar. Fabil mengatakan, hayo yang benar kerjanya uh, dibantau sama yang di belakang tuh, kata Rizky Bilar <gih> di belakang kan itu cuma patung bunda Lesti ya emang ada aja kelakuan dari Papa Bilar ini Masya Allah dan kita lihat sobat ya Wairifan ini jadi pengasuhnya Abang L Aduh, Masya Allah banget ya Abang L Ini mangap tuh digendong oleh Wak Irfan Semoga saya selalu untuk mereka Selalu bahagia terus Kemudian para sahabat, ya, vitamin bahagia juga Kita dapatkan semalam Terpantau Bunda Lesti, Bapak Bilal, dan Haris Ini lagi di suatu tempat Ya, ini Wolfgang, di persahabat, ya, mendukung, mensupport acara perayaan kelulusannya si Oji Wah, wow, Masya Allah banget, ya, ternyata Oji baru lulus sekolah, tuh Langsung dirayakan, Masya Allah, Pak Bunda Lesti, ini emang bos yang sangat baik Mudah-mudahan, ya, idola kesenggan kita selalu diberikan kelancaran, apapun segala urusannya Kita masih menunggu sidokan terbaru dan kabar baik selanjutnya